Baiklah sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Bimbing akan menyuguhkan kebahagiaan pasti dari Lesti dan Rizky Bila Tentu vitamin-vitamin dari idola kesayangan kita Di kabar pertama bersahabat ya Alhamdulillah Vitamin komplit kita dapatkan Alhamdulillahnya hanya bersahabat ya melihat mereka bahagia Masya Allah mudah-mudahan ibadah umrohnya lancar Dan semoga mereka selalu sehat Kali ini terlihat bahagia sekali ya Lesti Bilar dengan BBL Masya Allah Kita lihat juga persahabatan -persahabat ini diunggah kembali oleh akun Sundal Putih Bilar Kalimat caption pun dituliskan, Masya Allah, kalah, bertiga, akhirnya komplit. Siapa yang nungguin? Hayo, abang sudah gede, gak mau digandeng. Katanya itu Masya Allah, abang el lucu banget persahabat ya. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, banyak sekali respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Instagram, Eva Anaura mengatakan, Abang gak mau digandeng, mau jalan sendiri, Masya Allah, semoga dilancarkan ibadah umrohnya, Amin. Ada juga tanggapan dari 544 318594 Haji mengatakan, Si papa makin ganteng, semangat ya doaku untuk kalian, juga lesel dan keluarga ke semuanya, Amin, Masya Allah. Kita lihat juga persahabat ya komentar selanjutnya dari akun Titin Fatima 822 mengatakan Papa bunda abang gak mau foto-foto dulu, mau fokus ibadah dulu katanya itu Masya Allah Doakan yang terbaik ya buat Leslar, mudah-mudahan ibadah umrohnya lancar Kita lihat juga persahabat cidukan lain Masya Allah begitu banyak orang-orang yang mau foto dengan Leslar ya Menjadi pusat perhatian banyak orang menjadi salah satu tentunya bentuk Kebanggaan untuk warga Konoha Luar biasa, apalagi ekspresi BBL, ini lucu Dan sangat menggemaskan sekali Masya Allah, Alhamdulillah Akhirnya bisa lihat Lesnar Family Hari ini, Masya Allah Kita lihat juga persahabat ya, untuk berikutnya di Unggahan Marwa FC Marwa FC mengunggah video momen Saat Bupabi main bola ini, ketika main bola Di pagi hari, persahabat ya Namun kita dibikin salfok dengan kalimat Yang dituliskan Semoga hidupkan jadi lebih baik Kata Marwah FC. Amin, insya Allah Mudah-mudahan ketua kelas Selalu diperlancar untuk ibadahnya Dan semoga tetap konsisten terus Menjadi bagian Marwah FC Selalu mengikuti kajian-kajian musyawarah Kita selalu mendoakan yang terbaik pastinya Kemudian juga, persahabat, kita lihat di Unggahan Lesti Fashion Kali ini outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti hari ini Bukan kaleng-kaleng juga, persahabat, ya Autrik yang dikenakan oleh Bunda Lesti mencapai Rp1.599.000. Luar biasa. Berkah selalu, barokah selalu untuk rezekinya. Mudah-mudahan rezekinya juga bisa nular ke kita semuanya. Amin. Kita tentu masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar terbaru, dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizki Bilar. Ini dulu informasi di sore ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.